Baiklah selalu dan mana pun kalian berada untuk menemani santai pagi Kalian saat ini Bang Bina akan memberikan informasi menarik dan kabar-kabar terbaru dari Lesti dan Bilar Sebelumnya persahabat ya, tentunya Bang akan mengucapkan kembali ini Selamat menjalankan ibadah puasa yang menjalankan Ini adalah hari pertama kita semua sebagai umat Islam Menjalankan ibadah kewajiban kita semuanya menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Mudah-mudahan tentunya kita semua yang diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, barokah. Amin. Ya Robbal Alamin. Untuk beberapa pertama persahabat ada unggahan spesial dari Ayah Kejiora. Satu jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan foto bareng Aa dan tentu ada sebuah ucapan dari Ayah Kejiora. Wilujeng tepang tahun kasep Beni Mulyana Sopian, mogia sehat, sapo paos, nasing dilancarkan rezekina sing ayadina, panang tayungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, kita aminkan doa baik dari ayah. abeni sedang berulang tahun, ya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu diberikan keberkahan dalam hidupnya. Amin, amin. Dan untuk kabar berikutnya, persahabat kita lihat juga ada sebuah ungkapan spesial dari Papa Pilar di IG pribadinya mengunggah sebuah postingan BBL. Ini kita lihat persahabatnya, emang mirip banget ya, dengan animasi. Ini lucu banget, masya Allah, comelnya. ini sih luar biasa. Penyemangat warga kono mudah-mudahan BBL ini selalu sehat, selalu bahagia dan menjadi kebanggaan kita semuanya. Selanjutnya kita lihat persahabat ada unggahan spesial juga dari igs Papa Bilar Ini menginfokan soal rajasi karena ada menu baru persahabat ya Yakni opor ayam Wow nih yang belum order silahkan yuk order Rajasi karena ada menu baru opor ayam Ini diinfokan langsung oleh Papa Bilar semalam Kita doakan yang terbaik buat usahanya Papa Bilar Mudah-mudahan selalu lancar, sukses dan berkembang Amin Selanjutnya, para sahabat kita lihat juga semalam ada unggah dari Katias, persahabatan yang mengunggah sebuah Postingan dengan video, papa pilar, dan abang L lagi syuting persahabat ya. Tetapi di sini dibuat heboh dengan kelakuan Markonah yang selalu saja membuat onar dan selalu memfitnah persahabat padahal belum puasa. Seharusnya kita semuanya harus berbuat baik dan harus mendoakan mensupport yang terbaik, tapi itu malah sebaliknya persahabat ya. Kita sebagai fans sejati harus selalu optimis, harus tetap yang terbaik, selalu mendukung idola kesayangan kita. momen ini bersama di kembali oleh akun Sental Putih Hanskor Billar. Banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan yakni dari akun Instagram Bahar Wirta mengatakan, amin, bismillah, vlog untuk sahur tahun ini Nonton Youtube Leslar Entertainment saja untuk menemui sahur dan buka puasa Tuh, TV bakalan nganggur lagi katanya, itu Masya Allah Ini sih salah satu fans yang selalu mendukung yang terbaik nih buat karya-karya idola kita dan persahabat, Katias itu adalah salah satu tim dari Leslar Entertainment, harus diingat ya. Bukan cewek yang menemani Papa Bilar, tetapi itu adalah tim dari Leslar Entertainment. Berikutnya, kita lihat juga persahabat. Ini ada momen spesial dari Bunda Lesik Kejora. Masya Allah, Bunda Lesik Kejori cantik banget ya momen ketika di acara Indosiar. Ini bersama Pasha Ungu. Pasha ungu aja ini senyum-senyum, percaya -senyum, ya saat melihat Bunda Lacey kejorak Masya Allah, dan Bunda Lesti semakin bangga nih, suka banget dengan lagu dari A. Apasha. Masya Allah, banget ya, lucu sekali, ekspresi dari A. Apasha. Mereka semuanya, ya, ya, Grup dari ungu band ini sudah menganggap Lesti sebagai tentunya adik persahabatnya atau anaknya sendiri Masya Allah, kita bangga kita bahagia, karena ungu ini tentunya selalu men dengan baik kepada Leslar berikutnya kita lihat juga persahabat kabar dari My Telkomsel ini mengunggah sebuah postingan Bunda Lesti Kejora ada sebuah kalimat usaha tidak pernah mengkhianati hasil tuh persahabatnya usaha tidak pernah mengkhianati hasil perjuangan Lesti jadi di salah satu diva dangdut Indonesia Ini sih memang luar biasa Kita semua Pasti tahu Perjuangan seorang Lesi Kejora Dari bawah dari nol Sampai sekarang menjadi diva dangdut Indonesia Kita semakin bangga Mudah-mudahan Tentunya selalu menjadi inspirator Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik Dan menjadi contoh baik Untuk banyak orang Berikutnya para sahabat kita lihat juga ada undangan spesial dari Kak Uya Mungzi. 3 jam yang lalu ini waktu pas sahur persabati ya. Ini lagi tentunya mencuci mobil. Wow, lagi berada di steamnya tim Leslar. Sahur sahur kata tuh Kak Uya Mungzi persabati ya. Masya Allah. Dan kita lihat juga persabat ke kabar berikutnya ada kedipan dari Lintar tuh. Masya Allah banget ya. Aduh, Bang Lintar. <laughs> Dan kita lihat juga Baby L lagi digendong tuh Masya Allah ternyata bersahabat Baby L ini nggak mau digendong oleh Bang Lintar Perhatikan ekspresi Abang L Yang nangis saat digendong oleh Bang Lintar tuh Aduh <laughs> Kayaknya nggak nyaman banget ya digendong Lintar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 Bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi tersebut? Silakan berkomentar, Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.